kamu na na na na na na na na na na na na na saya mau sama kamu. kah kamu menikah dengan Oh, cocok nih. Mana Susah, iya ini. Susah, masa kamu gak bisa? Iya, susah nih. あ、